Tengah-tengah isu hubungan Kaesang Pangarep dan Felicia Tisu Ternyata keduanya diketahui sudah tak saling mengikuti akun Instagram masing-masing Hal ini membuat publik bertanya-tanya Soal apa yang terjadi dalam hubungan Kaesang Pangarep dengan Felicia Tisu Dalam pantauan akun Instagram Felicia Tisu Dirinya tidak mengikuti akun Instagram Kaesang Pangarep Begitupun sebaliknya, dalam akun Instagram @kaisam, Putra Jokowi itu juga tampak tidak mengikuti akun Instagram Felicia Tisu. Entah apa penyebab utama mereka berdua saling tidak mengikuti akun Instagram satu sama lain. Namun, dalam pantauan akun Instagram Felicia Tisu, dirinya masih menggugah kedekatannya bersama Kaisang Pangarep, berbeda dengan Kaisang Pangarep dia tidak lagi membagikan potret kebersamaannya dengan Felicia Tisu. Hubungan asmara yang terjalin antara Kaesang Pangarep dan Felicia Tisu diketahui publik saat acara pernikahan Ka Ayu pada tahun 2017 lalu. Saat itu, Felicia Tisu menghadiri acara pernikahan kakak dari kekasihnya, yang merupakan ajakan Kaesang Pangarep. Dari pantauan akun Instagram Kaesang Pangarep, Dirinya terlihat bersama Felicia Kisu dalam satu universitas di Singapura. Baru-baru ini, terkuak kabar soal kelanjutan hubungan putra bungsu Joko Widodo Kaesang Pangarep) dengan Felicia Kisu. Sempat dikabarkan bakal lamaran, muncul kabar kalau Kaesang dan Felicia malah sudah putus. Akun PAN Bas se-Kaisang Felicia mengungkap kalau Kaesang dan Felicia saling unfollow. Bahkan ibunda Felicia juga sudah unfollow akun Kaesang. Udah gak follow-followan lagi. Mami Feli juga udah follow mas Kaesang, gak tau lah. Padahal minggu lalu, mereka masih video kalan. Please, masih nunggu kabar baik dari mereka, tulis akun Kaesang Felicia. Yang mengejutkan, Instagram milik Felicia, @feliciatisu juga mendadak lenyap. Foto-foto Feli sudah nggak ada, di akun Mas Kaesang dan Feli juga sudah hapus akun, kata Fanbase. Sejumlah Netter menduga, kalau Felicia bukan menghapus akun Instagram, melainkan sekedar menonaktifkan sementara. Ini karena Felicia diduga juga berniat menghapus kebersamaan dengan Kaesang. Itu akunnya cuma dinonaktifkan, kata Netter. Akunnya Feli masih ada, cuma fotonya aja yang dihapus, seru Netter. Iya bener aku ada follow oh, kok. Ini masih ada kok akunnya. Cuma fotonya aja yang kosong semua set dihapus, seru neter. Unggahan terakhir Felicia Tisu, sebelum diduga hapus akun. Sebelum diduga menghapus atau menonaktifkan akun. Felicia rupanya sempat mengunggah foto lawas bareng Kaisang, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana. Saat itu, Felicia memberikan pujian atas karakter keluarga Jokowi. Pertemuan awal yang meyakinkan saya tentang pola asuh dan karakter keluarga mereka. Saya berharap itu tetap bertahan, tulis Felicia. Semoga apa yang saya rasakan saat itu menjadi kebenaran buat saya. Add Jokowi tanda pagar periode satu tagar trobek.